Oke okay, di tutorial kali ini saya akan membuat ramuan dari sirih merah ini kita ambil tiga lembar aja ya kawan-kawan kita ambil tiga lembar ya kan kita ambil tiga lembar ya kawan-kawannya nih tiga lembar terus kita akan cuci kita akan cuci kita akan cuci sirih merahnya nah seperti ini kita cuci kita cuci sampai bersih Kita cuci Setelah dicuci Kita angkat Kita angkat Terus Mana ya Kita cuci Terus Kita cuci wajannya Cuci wajan Cuci gitar, kita tahap perebusan ya. Kita masukin tiga lembar daun sirih, ya kan? Ini caranya buat kawan-kawan. Jadi, di konten kali ini kita akan mempraktekkan cara merebus sirih merah ini nah kita kasih air secukupnya kita kasih air secukupnya kan sudah ya kawan-kawan terus kita nyalain nah kita tunggu ya beberapa menit saya tunggu beberapa menit, biar airnya mendidih. Ini sangat banyak bermanfaat buat penyakit-penyakit ini, tumbuhan herbal sirih merah. Kita rebus, ini dalam proses perbusannya kawan-kawan. Biar Biar sampai mendidih. Dalam biar kita ambil airnya ya. Kita ambil sendok dulu ya. biar bisa rendam semua sirih merahnya ya seperti ini ya ton kita terbus sirih merahnya sebanyak tiga lembar biarkan mendidih sebelum kita menunggu proses airnya mendidih kita ambil gelas ini gelas ya kawan-kawan gelas kita udah siapin gelas nih kawan-kawan ya ini gelasnya kita udah siapkan terus kita biarkan mendidih. Oh, uh, sudah tercium kawan-kawan, wangi dari sirih merah ini ya. Tuh ini cepat sekali mendidih ya kawan-kawan biarkan mendidih untuk beberapa menit sampai mendidih ya kawan-kawannya kita kecilin apinya biar enggak terlalu besar tidak terlalu besar, kalian sedikit apinya, Duh, sampai berbusa ya kawan-kawan, airnya sampai berbusa. kita buat 10 menit biar kawan-kawan semua bisa menirukannya biar bermanfaat untuk kita semua ya obat herbal sirih merah ini ya banyak kegunaannya penyakit panas penyakit lain-lainnya seperti racun dalam tubuh banyak manfaatnya yang kita tidak tahu ya kita buat 10 menit kawan-kawan rebusan proses perebusan sirih merah ini biar airnya berubah ya sampai berubah airnya biar sari-sari dalam sirimer ini bisa menyatu dengan airnya Oke okay, sudah sepertinya sudah cukup lah ini kawan-kawan karena airnya sudah berubah gitu ya sudah berubah kita matikan kompornya terus kita tuangin deh ke gelas seperti ini ambil air aja tinggal kita minum deh seperti ini ya kawan-kawannya ini tahap rebusan sirih merah nah seperti ini Jadi kita nunggu dulu dingin airnya ini rebusan dari air sirih merah terus kita minum, hmm. memang sangat pahit sekali kawan-kawan. Oke, okay. terima kasih yang sudah mengikuti di channel YouTube Sapu Jagat kali ini ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan ikuti terus channel-channel selanjutnya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua buat kawan-kawannya ya oke okay. terima kasih